Sebaliknya waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 113,82 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113,52. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983.